Kegelapan yang lebat itu seperti tirai hitam setinggi 100 kaki yang menggantung dari langit. Ditemani oleh aura kuno, sol yang dikelilingi oleh cahaya hitam keluar dari tirai. Seolah-olah tirai hitam terhubung ke tanah dari seribu tahun yang lalu. Hampir setiap pandangan di puncak gunung diarahkan ke tirai hitam. Ketika mereka melihat kaki yang memancarkan aura kuno, pupil mata mereka langsung melebar. Semua orang bisa merasakan gelombang kehancuran darinya. Di arena pertempuran lain, Kintian dari Kekaisaran Tianyuan juga khawatir dengan gelombang ini. Tatapannya dengan cepat bergeser. Wajahnya yang biasanya tersenyum samar sekarang menjadi sedikit tidak wajar. Jelas, dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia kalah oleh orang lain. Dalam Perang Seratus Kekaisaran, terlepas dari kekuatan atau latar belakang, ia harus menjadi titik fokus yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, Titik fokus sekarang telah disita oleh pertempuran Lindong. Ini membuat Quintian merasa agak tidak bahagia. Bagaimanapun, kedua orang itu berasal dari kekaisaran peringkat rendah, menggunakan Roh Yuan sebagai persembahan untuk jiwa seni bela diri. Ya, Lin Langtian ini agak mampu. Aku bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan Roh Yuan yang hancur itu. Ekspresi wajah Quintian agak berbisa. Dia mengidentifikasi niat Lin Langtian dengan lirikan. Menyebabkan ekspresi terkejut melintas di matanya. Namun, dia tidak khawatir. Apa yang disebut sebagai langkah pembunuh Lin Langtian tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula, reputasi Kintian sebagai petarung paling kuat di Nirvana Golden Ranking bukan sekadar sombong. Langkah ini harus bisa menyingkirkan Lindung. Sangat disesalkan. Kintian memandang sekarang jauh lebih suram menghadapi Lindung saat dia menyeringai dengan acuh tak acuh. Jelas. Kintian merasa bahwa hasil dari pertempuran Lindung telah diputuskan. Ada kemungkinan 80% bahwa Lindung akan kalah. Ledakan. Di langit. Tirai kegelapan yang deras bergelembung. Mengikuti di belakang kaki bercahaya gelap itu adalah sosok ilusi hitam kurus dan kering. Yang melangkah keluar dari tirai tanpa tergesa-gesa. Akhirnya. Seluruh tubuhnya keluar di arena ini. Desir. Pada saat ini. Semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok itu. Sosok itu tampak kurus dan kering. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan diselimuti banyak sinar cahaya gelap. Sehingga sulit bagi orang untuk mengidentifikasi fitur wajahnya dengan jelas. Namun, aura kuno dan getaran menyeramkan yang dilepaskannya menakutkan seluruh surga dan bumi. He, he wajah Lin Langtian jahat. Dia menatap lindung dan menghapus noda darah di sudut mulutnya. Dengan sosok hitam berdiri di belakangnya, wajahnya yang berubah tampak sangat meneror. Lin Langtian mendengus sinis, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis yang gila. Setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, niat dan kegilaan pembunuh mulai terbentuk di matanya dengan cepat. Saat Lin Langtian mengangkat tangan kanannya, Sosok hitam di belakangnya juga mengangkat lengan kanannya yang langsing dan mengarahkannya ke Lindong. Berdengung. Saat lengan yang cerdik menunjuk ke Lindong, yang terakhir menemukan bahwa dia telah dikunci oleh serangan yang tidak dapat dihindari. Ini membuatnya mengerti bahwa serangan mematikan berikutnya akan mengikutinya ke ujung bumi dan berhenti hanya jika dia mati. Tekanan besar melanda Lindong, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah suram. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa bahaya yang kuat yang timbul di dalam hatinya. Rupanya fakta bahwa Lin Langtian bisa pergi sejauh itu telah melebihi harapan Lindong. Lindong, kami telah berjuang selama bertahun-tahun. Saatnya untuk mengakhirinya. Jangan khawatir. Setelah menghabisimu, aku akan merawat keluarga cabang Yan Citymu dengan baik. Hehe. He. Lin Langtian menyeringai ketika matanya menjadi merah pekat. Imo Jari Surgawi, wajah Lin Langtian berubah menjadi jahat dan dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke langit. Niat si pembunuh di matanya begitu kuat sehingga tampaknya mengeras dalam substansi aktual yang akan meledak kapan saja. Saat Lin Langtian mengarahkan jarinya ke langit, sosok hitam di belakangnya mengetuk jari kurusnya dengan ringan juga. Saat sosok itu mengetukkan jarinya, seluruh langit tampak gelap. Udara di dalam penghalang cahaya menghilang dan membentuk ruang hampa udara. Setelah itu, seberkas kegelapan yang tingginya lebih dari 10 kaki ditembak jatuh dari langit seperti komet berwarna hitam. Itu merobek langit dan meledak ke arah lindung seperti jari maut. Berdengung, saat sinar kegelapan yang luar biasa mengoyak udara. Itu tidak membuat suara keras yang menakutkan. The Yuan Power di lintasannya hancur seluruhnya. Semua orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam sinar kegelapan. Kekuatan itu bisa menembus surga dan bumi. Semua peserta di puncak gunung tertegun oleh sinar kegelapan itu. Bahkan para praktisi yang telah masuk ke peringkat emas nirvana memiliki wajah mereka yang pucat pasi. Mereka tahu bahwa jika mereka yang menghadapi serangan ini, mereka pasti akan mati. Lindung Dalam Kesulitan Lan Ying yang baru saja menang dalam pertarungannya sendiri. Menatap dengan sungguh-sungguh pada sinar kegelapan yang menusuk surga dengan mata yang indah. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan teror. Dia tidak bisa membayangkan pria bernama Lin Langtian bisa melakukan pelanggaran seni bela diri yang kuat. Bagaimana semua orang yang berasal dari kekaisaran Great bisa begitu kuat? Ini membuatnya mempertanyakan apakah kekaisaran Yan besar benar-benar kekaisaran peringkat rendah. Kekuatan dan kemampuan orang-orang ini akan membuat malu para jenius dari 10 kerajaan super. Desir, sinar kegelapan menembus langit dan meledak menuju Lindung dengan ketenangan yang tak terhindarkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Lindung menjadi sangat suram. Sinar kegelapan membesar dengan cepat di mata Lindung. Namun, di bawah tatapan menakjubkan dari para penonton, mata Lindung perlahan tertutup. Segel tangannya mulai terbentuk menjadi bentuk seperti kepala naga. Pada saat inilah lampu hijau yang cemerlang menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Lampu hijau deras mengelilingi tubuh Lindong. Secara tidak jelas, lampu hijau tampak membentuk sosok ilusi naga hijau raksasa. Ini merilis gelombang undulasi energi yang meneror. Heavenly Dragon Aura, di kursi bercahaya. Mata anggota sekte super membeku dan wajah mereka berubah suram. Dari tubuh Lindong, mereka bisa merasakan aura yang hanya dimiliki oleh klan naga yang sah. Pada saat ini, Heavenly Dragon Aura yang ditinggalkan oleh King Zi di Tian Lindong tiba-tiba meletus. Gelombang energi tak terbatas yang tak terlukiskan diperpanjang melalui anggota tubuh dan tubuh Lindung dengan kecepatan yang menakutkan. Saat Heavenly Dragon Aura meletus, sosok ilusi naga hijau yang menelan tubuh Lindung mulai muncul dengan cepat. Pada tubuhnya yang raksasa, sisik naga berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Tubuhnya yang besar sangat kuat dan kuat, seolah-olah terbuat dari baja. Mengaung, naga hijau raksasa menderu ke arah langit. Naga mengaum kemudian muncul menjadi gelombang kejut panik yang menyapu arena, menciptakan riak untuk terbentuk pada penghalang cahaya. Keterampilan naga terwujud, Aegis naga hijau. Sebuah suara mendalam terdengar di benak lindung saat dia menutup matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya lagi dan mengganti segel tangannya. Naga hijau raksasa menelan tubuh lindung dan merasukinya dalam sekejap. Cahaya hijau mulai memanjang keluar dari tubuh naga hijau dan terwujud menjadi naga-naga hijau. Perlindungan besar dikelilingi oleh lampu hijau yang bersinar. Sebuah gambar naga kemudian muncul di tubuhnya dan menderu memekakan telinga. Tubuh Aegis ditutupi dengan sisik naga berwarna hijau juga. Aura kuno dan menakjubkan memberi kesan Aegis. Pertahanan yang kuat. Orang tua Dao Sekte memandang mengejutkan Green Dragon Aegis. Dia bisa merasakan aura pertahanan yang kuat yang dipancarkan dari perlindungan. Ini adalah seni bela diri yang sangat tangguh. Naga Aegis seperti perisai yang sangat tahan sementara sinar kegelapan seperti tombak yang sangat kuat. Siapa yang akan menang? Penyerang atau pembela? Ekspresi antisipasi yang jarang muncul di wajah pria tua Dao Sekte itu. Swoosh. Secara alami, dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka pada pemandangan ini. Kemudian, di bawah tatapan penuh semangat dari para penonton, Sinar kegelapan yang menusuk surga yang disertai oleh kekuatan penghancur ditembakkan dari langit seperti komet dan bertabrakan dengan galak dengan Aegis naga hijau yang bersinar besar. Ledakan. Pada saat itu, suara dering yang keras bergema di seluruh langit dan bumi, menghancurkan kekuatan Yuan di udara sepenuhnya. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like.